Panduan untuk orang tua untuk menjaga hubungan yang sehat dengan anak Anda saat memiliki rumah tangga yang rusak, menjadi orang tua adalah salah satu pekerjaan paling menantang di dunia. Cukup berat saat kedua orang tua sehat dan bahagia, tapi apa yang kamu lakukan saat rumah tanggamu berantakan, rumah tangga yang rusak adalah rumah tangga yang memiliki orang tua yang bercerai atau berpisah. Mungkin sulit bagi anak-anak untuk menjaga hubungan yang sehat dengan orang tua mereka ketika mereka menghadapi tekanan dari rumah tangga yang berantakan, orang tua dihadapkan pada kenyataan keluarga yang hancur ketika mereka harus menghadapi masalah emosional yang menyertainya. Mereka sering merasa bingung, frustrasi, dan terjebak dalam situasi di mana mereka tidak tahu bagaimana menangani kebutuhan emosional anak-anak mereka. Tidak ada solusi yang cocok untuk semua masalah ini, tetapi ada bisa mencoba dua cara yang efektif dapat dilakukan orang tua untuk mengatasi situasi sulit ini. Anda dapat menggunakan mekanisme coping ini untuk membantu anak-anak mereka dan diri mereka sendiri melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Simak video berikut dengan baik-baik. 1. -baik. Orang tua harus berusaha menjaga dialog terbuka dengan anak mereka tentang apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi. Ini akan membantu mereka merasa lebih terhubung satu sama lain lagi, yang sangat penting untuk hubungan yang sehat. 2. Orang tua juga harus memperhatikan bagaimana mereka berbicara tentang orang tua yang tidak hadir di depan anak atau anaknya. Mereka perlu memastikan bahwa mereka tidak terlalu menyalahkan atau mengkritik orang tua yang tidak hadir karena hal ini. Dua cara tersebut bisa Anda lakukan, sebagai orang tua Anda harus menyadari emosinya dan memastikan bahwa mereka tidak memendam emosinya karena hal itu akan menimbulkan kebencian. Itu juga berbicara tentang pentingnya memiliki sistem pendukung untuk membantu mereka melewati masa-masa sulit. Dari pembahasan tersebut, semoga Anda sebagai orang tua sadar bahwasannya peran Anda sangat penting untuk anak Anda. Cukup sampai sini, pembahasan kita. Jangan pernah menyerah setiap permasalahan, pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.